terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya baiklah persahabat mana pun kalian berada untuk kabar terbaru di malam hari ini tentunya persahabat kita semua menyaksikan acara malam Mbak Ina Les di Kejora kita persahabat ya, momen malam ini membuat kita semakin haru bangga kepada Lesti Kejora persahabat ya yang mana tentunya adat dipadukan menjadi satu dari adat Sunda Dan adat Minang persahabat yang luar biasa Ini acara prosesi adat Minang Acara malam Mbak Inai Lesti Masya Allah terlihat sangat cantik Dari Les Kejora didampingi Tentunya dua wanita cantik juga Luar biasa persahabatnya Momen yang ini kita tentunya merasa bahagia persahabat ya Luar biasa proses demi proses Tentunya dilaksanakan acara Lesti dan rizki Bila Acara ini kita bersahabat ya tentunya banyak sekali doa dan nasihat dari orang-orang tua Mudah-mudahan saja doa baik selalu dihijabah Dan mudah-mudahan tentunya dari Lesti dan Abang Bila menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmat untuk berikutnya, di sini persahabatan ya, kita lihat ada momen spesial dari sang calon mertua Lesti Kejora, yakni Ibu Rosmala Dewi, ibunda dari Rizky Pilar. Di sini memberikan pesan untuk sang calon menantu Lesti Kejora bersahabat ya, untuk berumah tangga masya Allah luar biasa, tidak masih mendapat pesan penting dari calon mertua, doakan yang terbaik, mudah-mudahan saja tentunya Lesti Kejora dan Rizky Bilar menjadi pasangan yang selalu bahagia dan selalu memberikan inspirasi untuk kita semua para fans selain Ibunda Rizky Bilar persahabat ya di sini juga kita merapatkan info momen spesial Teh Iis Dahlia juga ikut memberikan wejangan untuk Lesti dan Rizky Bilar persahabat ya ketika tentunya teh Iis sini melakukan mandi basuci persahabat ya kepada Lesti Kejora mudah-mudahan doa baik dari teh juga diijabah tentunya doa baik untuk pernikahan Lesti dan Rizky Pilar selanjutnya kita lihat di sini ada sebuah unggahan dari Indi Raida persahabat yang mana Bibi Indi mengunggah sebuah postingan bareng Lesti dan kita lihat per sahabat ya Sampok yang di belakang AB ini sedang memegang payung nih Wow <gif> Ini cute banget per sahabat ya Ada sebuah kalimat caption juga yang dituliskan Momen dimana yang tidak akan bisa terulang lagi Mudah-mudahan acaranya lancar sampai selesai Amin Masya Allah luar biasa Doakan terus yang terbaik untuk hidara kita Ini mudah-mudahan lancar semuanya dan kita tentunya gak sabar menantikan Lesti dan Rizky Bilar bersanding di Pelaminan Berikutnya kita lihat persahabat ya, Ada unggahan spesial juga dari Amabel Lenata Yang baru saja mengunggah kebersamaannya bersama Lesti Persahabat ya Tentunya Amabel digendong oleh Dedek Lesti Masya Allah bahagianya Dan kita lihat ada sebuah kalimat yang dituliskan oleh Amabel Aku berat nggak bunda Leslie Kejora Adu gemes banget nih persahabat ya Mudah-mudahan saja mereka bisa bertemu kembali Dan memberikan kebahagiaan Untuk fans Leslan Lovers Selanjutnya Kita lihat juga persahabat Ada sebuah unggahan spesial Dari Rizky Billar dan Leslie Kejora Ini tentunya Mengucapkan selamat ulang tahun Kepada Kobas yang sedang berulang tahun Hari ini persahabat ya Masya Allah doakan yang terbaik juga buat Kobas Basuki Surojo mudah-mudahan sehat selalu bahagia selalu dan mudah rezeki Ini baik banget kepada Leslar idola kita persahabat yang selalu mendukung, mensupport Tentunya untuk hubungan idola kita Lesti dan Rizky Bilar Doakan yang terbaik juga buat Kobas mudah-mudahan sukses selalu untuk Kobas Basuki Surojo Dan untuk berikutnya kita lihat juga persahabat yang ada unggahan yang mana di sini unggahan dari Papa Daniel, yang baru saja juga mengunggah sebuah postingan foto dari persahabatnya ya ketika diprosesi adat, masya Allah luar biasa. Tanpa caption yang dituliskan, ini tentunya membuat kita semakin bangga. Padanya yang selalu tentunya, para yang memberikan kebahagiaan juga untuk fans Leslar. Masa ya, doakan yang terbaik juga untuk keluarga Leslar. Mudah-mudahan selalu bahagia. Yang selalu sehat, amin. Ya Robbal 'alamin, kita masih menunggu kejutan dan kabar terbarunya. Tetap di channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya. Ini informasi di malam hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.